Gua nah, ya nah, Nabi Muhammad hubang, nabi nikon, nabi teori, kan, Nabi nanti ngendikan santai-santai ngendikan. Cong, rahno, penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang ya ada orang setuju, orang Yahudi tentu yang paling berkepentingan Yahudi ada untuk waras, dijejerah untuk budikan yang waras melok kok? budikan Nabi pun kadung menghentikan orang-orang penyakit menular akhirnya nanti di dijejerah ya Muhammad kata kamu udah ada penyakit menular ini untuk waras, dijejerah sing budikan kok melok? tapi Nabi pinter Singbakasunto kedua loh? ini gudikan ketularan di ketularan nikmat Mat Muhammad Umum Yahudi Lagi ketularan Sokolo, asli, asli <guluh> Sebetulnya pak, iya eh, ketika dikatakan menular kan yang kedua, ketiga, Nabi tak apa aneh? Ya itu ketularan ini, ya jaremu rana penyakit menular, berarti teorimu salah Lagi ketularan Sokolo, disipun Nabi, nanti pertama sih <guluh> Nabi, gudikan makanya kalau kamu mengatakan untuk mesti lahir kok untuk nusoh kok nusoh laladam lahir kok sopo ko. kalau ko lemah kan makanya koneling ansaah awalah awal, mah awal. misalnya ono khatib kok ko, ono penyakit menular bukannya nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang tanda nah, tapi nabi tahu piye piye awalnya kape kok allah misalnya kayak menular koi koi koi nah, yang pertama mesti asli sopo oh, allah karena nabi tahu lagi <laughs> ketularan konti kok iki mat, kok ini? Lagi ketularan asli mah saya masukku sing iki ya. Bagus. Lagi disebut, ansaha Allah, apa langkah. Ya kalau sebuah, gue dilatih ya. Sampai-sampai, duit iman sendiri, dari nama Allah. Misalnya, ya terbitin, gue mati, kan yur arwah sedergi lemah, maju-maju, terus tangi ikuti. Walaika kita seling menelih, ya aku zaman mani, yur arwah carani, jadi menurut, so, saya gitu, jadi hanya ketika kita dengan otak normal, kita pun mani bisa jadi manusia orang. Kita pun mengatakan tidak mungkin mani kok jadi manusia. Hanya kita dapat mengatakan teorinya kita pun sudah bisa ini menjadikan manusia. Nyatanya jadi manusia mulai dari sohutan, sohbulet, macam-macam ramen hidunya. <laughs> Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun, ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia, rupa-rupani Nabi Adam, ya kok lemah, nyatani sudah so, di Nabi Adam berhabitat, berpopulasi, kemilihatan manu, seolah-olah jadi lemah mana, kenapa Allah udah bisa, zaman Nabi Adam ya kok lemah. Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awal, amal, produk awal yang, produk awal yang awal, awal ah gitu jilat ya terus wah di zaman apa? awal awal, makanya awal sudah mengapa nopo? nopo ansha nopo awal awal lah, kontrus jilat yang nanti iman di samping iman sing anjilin, nah sudah iman dari ilmu, dari iman sing sesuai ayat Allah faklam andahu la ilaha ilahiloh iman sing karena faklam karena tahu bukan karena cumbler macam lain loh saya bu kajaran ini narong saya bu sampai jamule paket cebulan-cebulan ini ngomong singiritan mulu jauh keban tapi kita ahil ilm gak urusan dengan itu maksudnya orang-orang tentang tapi tidak urusan kita yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa Jumlahnya karena tentang lain-lain, Allah ketikan. Fak lam kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini lah ilah. Lalu lembutnya aliran akhirnya warga namun kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang oh, oh, jumlahnya. Tapi nanti melok torekoh yang gurumu mensalahkan jumlahnya melok wae. Tapi kenapa nah, saya <gock> ngaji aku yang elok ilmu ini? Kan Benar, malah <gock> <gock> Tapi, paru -paru, sulla, ya entah, dia ngeluruh lho. Tapi kalau dia separuh-separuh ilmu ini ya rafah, entah dikau ya Wah, kasus. Kan. <gock> <gock> Makanya enggak ada orang semulia ahli ilmu. Karena ahli ilmu itu syahadatulun dibandingkan, atau di nomor tiga kan dari syahadatnya Allah dan malaikat. Aku um, mau ahli ilmu. Pertama, Allah syahidah binafsi, syahidah Syahidawau anna'hu la ilaha ilaha Jelas normal kan Allah bersahadat. Wal, nomor ternyata, nopo? Wa ulul gak ada di Quran wa ulul ibadah karena orang ibadah itu paling sholat, dan sholat ijan, jubla, giro, gay, uwe, salam, mulail, Semua itu mungkin dia soal tapi gak menolong hujahnya Allah, gak menolong tapi kalau Alun ilm menolong hujahnya Allah misalnya orang gak percaya us oh, sudah dilemah kok tangiman lho sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba Adam, dan Adam di diari apa coba Lemah, artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti enggak kuasa? Mau <risos> ngobrol tanpa sesuai janji, pengiran kan tanpa pengalaman. Sih, Leo Zaman diisi pengiran Esi so gawe lemah jadi <ikka> nabi. Ada host jadi melihat, coba saman saya pikir Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen meliyatan orang yang dipersiapkan ilah yeah. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang melihat Nabi Adam ilah yeah. Gampang gak yaumil, ini sperma di satu orang untuk calon cadangan ilah yeah. Itu bisa, terus jadi orang yang keritim, yang bulat, yang banget yang bulim Wah, ini gak bisa Iqwa iso yo, wujud kita saksikan, kemudian pengiran jadi pengiran suwi bareng gue ganti lemannya. Kendaraan pengiran saya kira iso lah, kok aneh, Tabah pengalaman lo barat tabah. apa? ini taba. <gulis> <gulis> <gulis> pentingnya ahlul ilm, syahadanya ahlul ilm, menopang agama Islam ngelane. Allah mengelam ahlul ilm sampai wa ulul ilm, jadi syahadatullah syahadatul malaika ketika syahadatul ulil ilm. Jadi saya tahu anda hula ilah ilahwa wal malakatu bahwa ulul ilmi ko imam fil bis. Lari Imam Syafi'i jawab ulama ulama ilam tak al ulama wa uliyah alilah sama ala wazil ardi min wali. Nah ulama sebagai para wali ningginya harus ramon ogo. Pak saya juga mengamkan seorang dari para wali yang keramat. Yudo mongono jujukmu akeh wali. Kalau uang keramat bisa ngeba isi niatimu wali jadi bapak nanginya wali ya, wali yang mulai itu bergurau wali ragun, bapak dia tidak berbicara jadi orang ini wapal ke lo ngayak <tuk> terus ke lo ngayak nanya jadi wali, mau ke lo ngayak ke wali aneh-aneh ngomong jadi bapak dia senangannya berbicara, tapi caranya dia tidak benar sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong Kultus ya, misalnya Rukin Kultus Salam Temblerong atau saya Mustofa Kultus Salam Temblerong atau saya, yang untung itu saya, terus juga Goma Api juga terkenal wal. Oke itu mungkin bagus, tapi untungnya bagi Islam apa? beda kalau ulama dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram sholat jum'ah yang sah itu begini, yang gak sah begini, tuwak yang sah begini itu tatanan islam menjadi data lu mau mati hatimu, lu mau buang kepali yang gue juga mau mati buang kepali, lu mau egoisimu berarti gue kan nak sing nguntung no gue buang kepali, sing nguntung no gue lu lama itu malah nguntung, lu no ma ngelakunya islam, ngelakunya halal haram, lu cokok Lohan itu, dunia akhirat, yakin bener, itu bahaya bagi Islam. Gak apa-apa, kamu balikan orang siapa saja, gak apa-apa, gak masalah bagi saya Tapi curgeman kekak ke malahnya ulama Ulama sih ngajari, itu asing sahaja, Mulai kau kajar aswat Muteri pintu. Naku yang keliru, ini awalnya kajar aswat, milih mundur, benaman, aman, nih jelas ini kajar Sarat, ini udhude wudhu, kalau yang nah, nganggup kakeyan, berjahit Sungkrong roh di dalam, rambu aku paling, rambu paling, terkenal wali, gue suami batu, anak kecil tuh, gue cukup terus dia sing wali sing wali ibu, sing wali wali ibu, sing wali sing wali sing wali wali Tapi wali wali ibu, seneng, wali sing wali tapi pulau yakin, itu yakin, orang-orang ulama sih wali pulau berani pulau aja ulama itu wali asal ulama tenan, paras maksudnya. Mertu, tadi, uang uang cek, iya uang cek gue beli. kalau bapak saya dalam itu marah besar, bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya tuh sering zaman beliau suka Karena wali ya biasa beliau nyucup Kenapa wali beliau nyucup? Tapi ya biasa ya Kalau sama ulama itu ya sampai Menyediakan uang untuk ngaburi Apa saja yang dimiliki Ya karena beliau bagi saya wali mati Waislam rapati kerosok ulama asing mati itu kerosok Ya coba misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena, Coba orang tawaf sah karena fatwanya Siapa? Orang sholat Sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Raula kawin bengok roh, Raula kawin bengok wong sih, roh dipegat sembilan-an, jika ragu dipegat orang, berarti sembilan ningkat alas lu aja, mun, tolak, atau sembilan dikonfirmasi. Mau nafan saja, gue tolak manjorot, konrak fan yang kaget, sehingga menurutnya raba tolak, tapi bafasun, nek ngatur gini, kan ulama maaf, natake hidup, maaf, tapi rapat dong, mau nafat lama itu, mertuanya awalnya seratus pengin mandi, oh, ulah, misalnya, maksud aku, nopo gitu, ngokus, kalau tungguan dong yang ini, nih, pulang lagi. Ya tapi orang dungo kurapati mantap, mau skadung udah dulu ulama biasanya popo ban terserah pangeran. Ulama uraiso, orang dungo tananan raiso, berarti ngerti terserah pangeran, WAP kan orang ada etikanya. Subgeman ngatur pangeran, pangeran ngatur dungo, gua capek, harus agak man intervensi. Terus <gulama> <gulama> <gulama> akhirnya dungo kurapati mantap deh. <gulama> <gulama> Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita dungo salah alamat. Ulangan tadi cerita tentang berikut, sampai nih hadis fikam onong ong itu mahal. Tapi untuk duduk, Bedino kerjo Manol, Manol Hamali, Manol yang pasar. Tidak onong ong angkat barang, dina sengang hati terus untuk duduk. Agar untuk duduk, gue sarapan dina semula. Gue dina wali Terus sesuai itu nggak gusti sampai tahu kalau saya ini orang yang paling seneng ibadah. Kalau untuk gue sapiire, dina semula. Gue kepilih ibadah gajinya nengah. Tapi cina nih berapa untuk gue sapiire? Gue udah di Manol. Maka saya minta engkau ya, Wah, kasih rizki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita, dia ngantor hari kedua, Buka ketiga dituduh nyolong, terus dipenjara. Penjara itu untuk orang suman, sore itu orang sumas. Protesnya ya Allah, kenapa harus dipenjara? Hahaha. sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rizki yang tanpa kerja? Hahaha. Uang di penjara kan dapat rizki tanpa? Terus dia nereso protes. Ya Allah, nggak ada ini maksudnya. Salah. Jadi, mungkin minta harus yang bahwa kita harus jangan kehidupan kita. Jadi, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Jadi, kita harus dapat kehidupan kita. Jadi, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Jadi, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Jadi, mana kalau bujunan, nah ini iseng bujunan, bujunan masuk rame kan bujunan viral. kalau itu cerita nih wong singgang guru, kalau wong guru mau pengen di selingi wanita cantik, sebenarnya dia dibagun sayur. guru mau <laughs> ya allah hanya kipas kipas ada uang ditetir bakul sate, <laughs> karena dia padahal dia maksudnya adalah seperti itu, tapi salah, kecangkeman kecanggaman. <laughs> <laughs> Makanya eh, di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu Dengan sesuatu yang dipilihkan Allah Bukan yang dipilih sendiri oleh kamu Karena gak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih Coba akhirat itu selawas-selawas Tentu kita ingin semua doa kita Nah akhirat itu dikabulkan Sementara nih doa mbak, semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius Padahal durasi waktunya hanya semen, semen. Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulai dongo, berapa Semangat? Bang <tuh> Jaman, jadi untung anak aku. rapati mandi, di jangan aku pengen mandi. Yus, biasa, Pak. Oh, nah, ya. aku mau nanti saya jarang dongo. Iya, gue lebih aneh dongo. Nah, ya jarang lah. Gue misalnya dongo ya Allah. Mungkin ke aku mau menangi, kalau saya aku mau nih urip. Soal aku mau tafsir urip. Oke, urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini, jalan, tertimbang, harta <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> saya. Tentang kulisya yang kritikin Bapak Lagi kaya-kaya, kaya untuk tuk gula-kaya, tersalam tembeli-kaya, terus bangga umatnya Nung sih muncul, dikne orang Islam Nah dikne wali teman, mulang halal haram, mulang caranya saya ibadah Nung sih nunggung Maksudnya terus hidup ini tertata, karena ada halal haram, ada aturan, hulis Tapi ngomong-ngomong ulang kan, resiko Resiko macam-macam. jangkup fitnah, jangkup Tapi ini kan ilmu, saya ingatkan ini kan kita harus ngomong karena memang Allah ngedikan seperti itu syahida wa an la ilaha illallah wa malaikatul uluul ilmi itu sing iso qo iman bil his. bisa berdiri tekad. Ya misalnya itu tadi ada yang meramat, aku iso kaji terus gue disekai, oke kamu jujur, kamu salah minta, kamu berhormati, gak apa-apa tapi aku iso kaji, terus wali mau raison nerangno nerangnya cara ini saya toaf, cara ini saya ubok terus gue kaji nanggup duweku, terus gunanya kaji aku ngobok, agak dipandu, bahkan ilmu yang marisam kaji, ilmu ini, nikotekokene, dia mau nak toaf dimulai kokene, syarat saya toaf nih ini kira-kira nih wali, perkaranya mau kecangkeman gawe ada aturan Babah kotor kuno barang si penting dengan rumah bruyo, mabrur nak muni syarat kucok kucok. Tapi saya itu mau hormati Muhammad Urabati. Kemarin tuh ada satu kejadian, teman saya tuh Alim, mudah-mudahan lama Alim. Dia sering ke rumah saya. Jualan di satu tempat, om-om terkenal wali, dia ini rata terkenal wali. Uang tuh nyutok takpe, dia di baro guri oleh gelok. Sebengit bisa nunggu lama kok Orang, yo, usah, tapi satu Nah, gue gue balik di satu acara, sih di baro malah seneng. Biasa tapi yang jelas saya menikmati ilmunya karena menurut saya ilmu ini yang menjaga itu tadi misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari nabi adam. Dan nabi adam dari dunia. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban allah yang enam? <tuk> Kok aneh barang sungguh nyata ada dibukti kamu enggak? Itu yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rotot PKI Ditantang begini, Pak Baha Saya tidak bisa percaya ada Tuhan Sebelum Anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan Tuhan gimana. Ya saya jawab begini Tapi kamu mau sadar, mau Pak Baha, siap? Sekarang begini saja, anggap saja dunia ini enggak ada semua, ya ada semua Terus kok tahu-tahu ada karena apa? Ya Tuhan tahu-tahu ada Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis Sekarang kalau awal dunia ini enggak ada Berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama Al-Adam enggak ada Sekarang barang enggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mau Barang enggak ada, tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang oh, Mau tambah sarap, bisa kok sarap Ya alam raya ini dulu kan enggak ada Tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang enggak ya, ya. Lu enggak, oh, nombok, jadi. Oh, ya. makanya dalam islam mengatakan alam raya ini ada, pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada, ada. nah ini ada yang super, disebut wajibil wujud, zat yang wajib wujudnya, karena alam ini kadung ada, kalau kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang ada yang ada ini disebut wajibil <tuk> wujud akhirnya dia ini percaya masuk akal juga masuk akal ya masuk akal <tuk> Ini lagi laju lama yang bisa jaga. Ini ulama, dan saya bisa gini karena barokahnya. Saya ngaji Quran, yaitu Quran. Kalau melatih kitab, enggak apa-apa. Mereka Tuhan, kata Allah. Hmm. Tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi, kata Allah. Hmm. kusamawati, Enggak apa-apa, mereka mengaku Tuhan. Tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit, bunyi. mereka nggak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah wal wala fusiin saya tidak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi bahkan mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Seswala Allah terus berargumentasi termasuk menutup amhu min apa mereka diciptakan tanpa sebab atau mereka mereka memang pencipta coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta mereka lahir di mana di bumi dulu mana mereka dengan buminya. Dulu guminya, bagaimana mungkin dulu guminya Kalau mereka mulai menciptakan Terus Di akhir surat atur, allah berargumen terus Sampai akhirnya orang yakin Bahwa alam ini butuh pencipta Yang penciptanya itu kita sifati wajibil Lagi-lagi ulama Orang oh, buat agup wali Mau berkoron dong, orang tahu Mati, mantap Enggak apa-apa Loh surat tersinggung Orang buat wali, ulama ukrain ulama dalam tatanan itu karena apa? Nah, karena kalau ulama mesti wali, nak wali gak mesti. Nah. Ini bukan urusan sentimen ndak ya biar sampean enggak salah jalur, Guru mati, lah, Anda harus saya. Kalau sampean enggak nguruti saya enggak apa-apa. Gunanya opo lek hormati penting? Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahlil ilm. Ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah, malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. ulul ilm itu keren gitu? Karena ulul ini yang menjaga tawheed, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamal, Ya ada daerah tertentu keren? Bong sentral gua bila balik suanti yang senternal di mandira tuh di dunia kadang ngantinya ini Tata Agus gak di dunia ga dunia mandir aku karena bagi saya tuh terus apa apa, main dunia-dungia di dunia aku perintai awara jilako nih mau pangagamanya awara jilako ini menjaluk itu di jono coba apa isin ga misalnya kuwe duwe bapak api kalau nyapura gelam, kalau ngubah mobilnya gak gelem, kon macul gak gelem, amin jahat, lu anak yang baik, apa anak saya gak ya, aku ngerti mahirat awuk, jahat, lu yang gian ter kenapa waras dari kawalannya, Allah, khidmasek, ngak gomong, ngure-ngure pagam nguk kadang-kadang jahat amin, gue lihat uang, sehidungan emang, ini berarti uang, gue lihat tukang jahat aku ngerti mahirat awuk, ngerti mahirat awuk, jahat, lu ati Nabi itu secerdas Bahkan saya bersaksi sendiri wong Yahudi cerdas-cerdas wong itu pernah menang juga zaman. Karena nabi itu Memang ada kecerdasan nubuah, seolah lagi ada kecerdasan apa? juga. Nubu. Ada Nabi nak ngentikan itu ya simpel Itu yang tadi masalah akidah. Yang kedua masalah sosial Nabi nak ngentikan itu yang menangan, Fatona Nabi pernah ngertikan ini Al-Kotil wal-Maqsul-Vinnar Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Yang duel maksudnya ya Seolah lagi, tapi yang kasusnya apa Duel, duel itu bertarung apa? Bukan, kalau kamu tidur tak bunuh Itu berarti kamu matlum Apa? <tipun> Ada orang duel, terus yang satu mati Kata Nabi, yang membunuh, maupun yang dibunuh Sama-sama di neraka Ini kan tentu janggal, makanya sobat tanya Ya Rasulullah Oke saya terima, kalau yang Membunuh itu di neraka Lalu dosanya yang dibunuh apa? Dia akan korban kalau pikiran ini suhabat dia ini Kata Nabi apa? Dia pun mentalnya Pembunuh, cuma nasibnya jelek saja Dia terbunuh Tapi mentalnya juga Ketika seseorang duel, ini kan sama-sama Ingin membunuh Cuma nasibnya buruk, yang satu ter... Ini terbunuh Ini fakta, tapi mentalnya apa? Coba Pembunuh, dari itu ibadat cerdasnya Nabi, makanya Nabi jawab simpel, inahu kana hari son ala kotli sohibi Sebetulnya yang terbunuh ini mentalnya juga pembunuh, itu fatonahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma ada sehingga bisa terjaga. Nah sekarang itu muda orang itu mendahtukan ibadah, gak boleh ibadah itu harus dikawal ilmu. Dua puluh lima yang yang lima ilmu ini ibadah lima ratus lima Karena setiap ibadah yang ratus dikawal ilmu ini ibadah lima ratus lima Habib lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Habib puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima itu habis cerita gini di kita mana jawa ada orang abid bodoh budu. saking bodohnya itu dia ngaji kata kayaknya gini singgara nih zino uang lanang ngelani uang gitu dia nganti alat kelaminnya lebu alat vagina nih uang terus gue jadi zino singkat cerita ojek nih uang ahli batam mau zino tuku kima rwe to tinggal penyalur saya kayak gini sembar mesin benteng orang orang gitu Betapa bahayanya guru-guru, padahal dia adalah Kedua yang diceritakan oleh anak tutol ibn Umayyah. Menara yang diceritakan oleh anak ada orang alim tapi fasik. saking fasiknya dia itu senang mabuk, tapi yang di sisi sisa soal yang lama pun udah ngecil. Ya, zaman akhir kan, oh no, tolong fasik, tapi semi soleh. Samis soleh ngene, ono orang fasik ta nek terminal lagi lemburi pe awan ning pondok, ning nggon ngaji, tapi tetap Pas sing singe -sing dibodohne kuwi ra wonten terminal ya santri. Munar robot soleh. Maku, ya dia sering tidur di masjid tapi maku. Yang satu abidnya ahli ibadah tidak punya ilmu. terus ada dua ulama debat afdol mana. Yang satu bilang afdol yang alim fasik. Yang satu afdol yang abid bodoh. Ya yes, saya tes. Terus dua ulama ini datang ke abid yang bodoh, Pas wiriden Pas wiriden, dulu emak kan harusnya gedek Ustawa itu transparan, gak kaya sekali Pas wiriden Si yang ngetes tadi bilang gini Ya abdi, anak roh juga, saya ini Tuhan kamu Seneng kamu buat ibadahmu segera Saya itu tak mau betul, aku rindu baikku Saya rasa ibadah, tenang, guys tadi dan, Lagi kurang langsung sujud syukur matur nuwun, gusti matur nuwun. Ya tidak mengerti Matur matur gusti, ibadah jenengan tampi Sebenang saya mendapat pendapat Tidak ada, apa ini boleh kusti ibadah, mana terus dari singa sing berpendapat wong alim di abdulis menang jadi jago mu <tuk> wong kok bintu nih <tuk> nah dik ini bisa ngaji mesti ini ngerti Nak kalami Allah, <tuk> wong kodoh baik kalami menung wong nganggok kuno kalimah itu yung. karut ini orang-orang itu wong ranabi, wong pangeran pengeirannya wong ranabi kok biar domongi pangeran bintu, jago mu itu bintu habis saya kita boleh wong alim warak deh pas mabuk, ini pikir pejit maya mabuk tenang <tuk> terus mabuk disini omah aku ya mau kok? mendele mendingin ya abdi saya lama sekali menda kamu masyiat gue isin be aku abdi pengiraanmu gue gak amin masyiat gue isin ambe aku sing mabuk mau gue leperdok <tis> hei fulan gue tak ulang pengiraan gue sobo pengiraan kok ngomong kaya gue ciperdak dan tindeknya mabuk teki ucik Allah omoha ngelisah kami <tis> seligi <tis> sayo ciperdak nah Gue, gue tau, Laura waraslah cedero di pengiran. Tuh, <laughs> karena kalau gue ngerti ngaji, kan ngerti kito gitu, Itu orang nabi, mungkin nggak ada nabi di cewek. Miran gak cewek, gak mungkin karena nabi Muhammad, nabi akhir, nggak mungkin ada orang lain di hotel. Pi Allah, pasti ini ibadah mau ngerti kan. Dia orang Jawa, pas ngomong, lo mau nganggur. <laughs> Untuk banyu Enggak malah Sehingga keyakinan ulama orang alim pasek dengan abid gudu masih afdal orang alim -se, Karena setidaknya enggak merubah konstitusinya Allah Ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah Nabi Muhammad sing diomongi Allah kalau abid ini kamu terima, berarti merusak kita Islam. Ada orang di luar Nabi yang dihendikan nih. Oh, kalau orang ini kamu percaya, orang lain ngomong itu semua berapa ribu Nabi. Karena semuanya untuk Kitabie Allah Subhanahu merusak Islam orang. Tapi nasehatmu kan DNA de DNA Dewi, mati-mati Dewi kena penyakit. Tapi kan DNA de Dewi sing mati tidak merusak kita. Yang lain. Mau nanya cewek so berjakbar, masih? Nanti akhirnya gue Ya fulan, oh limukalana roba. Kita ulang pangeran gus soporal, no pangeran kuning kuning dinggon pangeran urang bodo bermaku. Intinya rakyat kecil jalur. Kalau hasil akhirnya menang seng darah Wong Alim Fasek duwe Abdul timbang Wong Bodo Ali. Ya sopor-sopor, tengah hari ini banten. Seng, tapi kan jauh kan. Tapi seng solek mau aslinya orang sholat-sholat banget ya kan perusaha akidah coba sama keyakinannya apa dalam islam lah nabiya gak jisla Rasulullah Muhammad gak ada nabi kalau gak ada nabi berarti gak ada wahyu kalau gak ada wahyu berarti gak ada lagi orang yang dikit tinggi tinggi Allah langsung berarti dia perusaha akidah yang mengatakan Allah ngomong langsung ngawur selalu jadi kalau ribuan orang begitu kacau betul islam siya batmu wah aku Bola glow trus wong nge suwong nge ngaci, boba fasadun gafiiron ah limono mo, muta hati kutahi wa ak per jadi kerusu aiglunya wena ono wong alempar, tapi luwe kerusu aman nay ahli ibadah, ah libadah, tetapi sakiza mana akhirus kutu raipe tamalah, sakiza mana akhirus, bol glow trus wong nge, tapi glow Opo eh, nak niki kita gitu, saya ngaji tentang ini. Ben zaman eleng awale owong gawe langit bumi dimulai dina Niki gue lingin-lingan nak kita itu eleng. Nak kowe imanem ben buat tu eleng bahwa kita ini pernah ada. Iku owong piso gawe nabi adam somkal lemah. Opo menek somben wes gaji lemah. Materinya ada. Tentu lebih mudah. Mu, layak sampai ini, ini tak tambah lagi tradisinya ulama dalam hal saya punya kitab kitab buku aitil karangan Imam Ghazali. Kalau ngarang begini arsi, wal mahmulun bi yaki, wal mahmulun bi Jadi kalau ngarang itu dibalik Allah adalah pencipta aras Dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudrohnya Allah Aras dari tidak ada menjadi ada karena kudrotnya Allah Aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersananya Allah <tuh> <tuh> Jadi bukan Aras yang hamil oleh Allah Tapi Aras yang mahmul Yang dibawa Allah Paham yang <tuh> Kalau kesannya Allah yang istawalarsi kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah Untuk duduk butuh tempat yang bernama kursi dan <tuh> harusnya dibalik Al arsyu makhluqun khalaqahu Allah. Wal kursiyyu makhluqun khalaqahu. Aras juga makhluk yang diciptakan Allah. Berarti eksistensi aras bergantung kudrat Allah. Jadi begitu terus selama dulu kalau aras. Sehingga enggak perlu jan enggak kalaupun ada aras memangnya masalah wong menunjukkan kudrat Allah. Apa yang apa aras yang butuh kudratnya Allah bukan apa yang butuh yes. aras. Makanya disebut Allah al-qayyum zat yang bisa berdiri yes. sendiri oren di sini disebut istiwa anlang mugah yali kurang patut apa istiwa dilu dengan apa malah ku merono tetep duwe sira kabeh kafir Mekah zaman itu yang kita pi min duni sang esa Allah bari min waliyan sopo <laughs> min waliyan sang kekasih utawa penolong ismuma biziadatin utawi dawuh min nadirin iku ismuma dadi isime masing sangking dawuh malakum n fiziatim min kelawan nambah nomin ana sireng tegese ora no penawa wala syafi'an ora wong singisonya isone afati ya faul kang isone la apa syafi'a dawa Allah siksa angkubang ing sirakat afala tadzakkarun ana tora ing sirakat afala tadzakkarun ana tora ing sirakat hadha ingiki patok minuna mongko iman sirakat idap irungatur sapa ta'ala al amra ing urusan nasamais saking dhuwur ilal ardi maring dhuwur dena atur wae niki mira sama sange langit ilegal ardi mareng bumi sing mesthi nak ulama riyan maknane ya misale mira sama sange alam dhuwur ilegal ardi mareng alam noko isor mudah tidinya ing periode anane kene ya ngatur ngene iku jaman ning donya sampean ana kan ya bumi rano langit tapi kan Allah tetap tetep mudabbir Ya tentu sama nih mikir tawa rai, itu makhluk nopo beten, makhluk bumi berarti iso rusak, Allah rai soh rusak berarti nak dunia wes rusak, Allah tetap mudah pir, cuma sentiatur raunau no langit bumi, rusak. tapi Allah kan ke iso, misalnya Imam mamsihiti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jauh nol mudah dunia, tapi nak dunia wes raunau no, Allah tetap al mudah, al mudah pir, sembahyarucu Mungkasopo wotala, mana nih yang harus diikuti sih tadi? Bali, alam urusan bata di bulan penataan ngatur dunia tetap balik ilahi ji. Mari ngobok si yaum dalam sisi dino karena Kang komik darugu kira-kira nih yaum iko alfasana tinjung misalnya. Saya tahun memasangi hitungan tahu guna kangiteng si roka perfect dunia, fit dunia dalam tubuh. Jadi, apa ngatur dunia itu dalam waktu sehari, yang sehari itu sama dengan seribu tahun. Sada sabu bayang mong ba ruwat. Sebenarnya butek no. Sada sabu bayang. Wa fi surat dengan istilah khamsina alfanaba. Sana wa fi surati Sa'ala yang dalam surat Sa'ala itu Sa'ala sa'i nun bi adabi wa ki lil kafirin alaisa lahu ta'fi minallahi zil ma'aristuul malaikatu wa ru fi yaumin kana mtaru khamsina alfasana. Wa fi surati Sa'ala yang dalam surat Sa'ala tidak wa khamsina sana ini bukan berarti antara ayat Quran bertentangan yang satu cerita seribu tahun, yang di sini lima puluh ribu tahun. Bahwa ki amat Artinya gini ya, ini kan Alfasanatin kan ada kata mimma menurut perhitungan kalian atau perhatian kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu seribu tahun, ada orang yang perasaannya itu. 50 ribu tahun, karena ukurannya subjektif Mikmah apa? Taudun Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali Ada orang kafir yang merasa lama sekali Karena ini subjektif Bahwa te yaum yaumul kiamat, di dino kiamat Mergo lisit dati awali, koronok banget te praharane Yaumil apa? Kiamat, binis batiklan kanisban, no inal kafir Imarin mongkap itu Wa amal mu'minu anapun teh wang mu'minu faya kunu mongkau nopo kiamat wa fayaku Faya mongko mongkau nopo ya kiamah kiamat iku akhoffa lueringan ringan Luwe ringan alihi ngatasi wang mu'min ini sholati maktubah dibanding solat fardu Yusol iya kang sholat sopoh wang mu'min ga yang fardu fit dunya ga yang sholatan maktubah fit dunya yang darudu Jadi ngadubi kiamat sing dahsa itu perasaan wang mu'min kaya ngentaini sholat pengaruh keluwarai gitu. kalau nih dijajahi para ulama ini silsilah nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita warai nak urip sih benar nggak misalnya saniki kan perisa, dapat kan misalnya rata-rata tiang nih kan urip tuh pengen makan pengen jumah, pengen di anak akeh terus pengen yo tidur kemudian di, di, di baju akeh macam-macam <Glian> <Glian> tapi karena warai jomong nih intinya itu nanti makan, tiru wangi nih nanti makan, tiru wangi ini. Maju mupir di ruang gagal, mupir, pengen makan. Jadi nah, pengirani uraun, pengirani uraun, Lagi ya, aku pengen soleh tenan Tapi Kak gue opo yang dunia. pakai satu. satu. pangeran. Nggak tahu subuh. Barisubo, tako, ngantaini, ngantaini, ngantaini, ngantaini, Jagung, apa Nggak aku posisi nggak apa. Nggak ada ngalami dua kebaikan hasanatan kot kot satu kebaikan sudah dilakukan wah hasanatan yang satu kebaikan masih dihitung sehingga kita rapatnya bagus terus jadi kalau saya kisah ada apa-apa? waw misah siapa? sih apa-apa? nge-ngentau subuh ya berbuk suwi kalau tak ngerti dulu penting kan nge-teni Terus si subuh tak kira pengiran si subuh hampun eh apa? ngerti dulu wis wong suwe ta tinggal mangan sampeyan. Jadi orientasi kita ini kebaikan kebaikan. Ini disebut famankar hijro tu ila Allah wa ya ba hijro tu ila Allah. Orang yang orientasinya ke Allah dan rasul, ya pikirannya Allah dan Jika kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati sakniki kula dereng dhuhur. Ya dhuwur sih. Untuk misalnya sik Ya, mungkin batu asar butuh nongkrong. No, no. <laughs> oh, coba nggak ada. Aku mau Gusti, urung deep juga ya. Oh, berarti orientasinya dunia. Dari segel paman karet di zero tujuh, laki-laki. Aku ngeroatin yang di dua ya, voice zero tujuh, hilang bahan zero. Oh, coba voice zero, orientasinya itu kebrunan sampai. Larang gue, misalnya takoy. Gue persoalan subuh, mumpul. Nah, saya ke siap mati, jadi aku makan Gusti. Dari gua ya, berarti nggak ada otak kamu, ciri hati kamu, obok dan sudah boleh. Uh, saya sudah percaya lah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis tadi ibu menteri bilang hasbunallah hasbunallah bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan wassana qudratullah sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj saya akan memberi analogi ya analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid ilmu mengisahkan allah taala dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid ini mohon maaf kalau terpaksa sangat si model model dululah model pesantren ya tapi tambah kurangi rasa hormat tambah kurangi rasa empati rasa takdim saya teman-teman yang saya hormati semua karena di sini banyak santri-santri muda Hubungan kita dengan Allah SWT yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri, bisa apa saja kun kun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin, atau dari, apa itu ya besi lah, atau perak. Yang jelas enggak emas ini, karena saya cowok. Yang jelas enggak emas. Saya bawa kertas. Kalau anda saatnya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas Tapi anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak, karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini Sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah SWT. Jadi, hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah, atau rentan, atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan di sini. Kemudian, istilahnya orang-orang tasawuf watfi umur mud diriha kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya pada yang punya bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kerdas karena saya punya rencana menghancurkan cincin tapi ingin mengabadikan apa kertas sehingga tentang pandemi tentang tragedi sosial tentang apa saja kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet jangan-jangan kita takut pandemi kita saya kali-kali ngaji, mati kita kecelakaan Jangan-jangan Takut kecelakaan, mati kita karena Melindur, tiru kebebasan, gak bangun Kita takut mati nglindur mati kecelakaan, jangan-jangan Mati kita karena likuifaksi Karena gempa atau karena tsunami Nah Hal-hal seperti ini yang terus Menjadikan kita bilang dan berkiakinan Hasbun Allah, amal wakil Hanya Allah yang tahu dan semua urusan Mencukupi kita, hanya Allah Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh trend dunia itu, kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori ber bahwa tsunami siklusnya sekian tahun, persekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas liquid juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab, secara materi, cincin itu lebih awet ketimbang kertas Tapi secara hakikat, ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa Nah, di sini pentingnya ngaji Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra haram ilal masjidil aqsoh, alladhi Tujuan, akhirnya, ayatina bahwa mi'rad itu hanya bagian kecil yang digertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu masih dikatakan min ayatina itu masih sebagian kecil dari ayat-ayat Allah Lalu dalam surat Kahfi diterangkan ketika orang kagum dengan ashabul kahfi yang bisa hidup tidur ya tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau masehinya 300 tahun kalau hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli ahli baksil ya atau ahli apalah itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang Andai kan kita pakar, pakar, sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu. Gak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat. Uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang terdekat kagum sama sabul kafi, kata Allah, Amhasib tak na'ashabul kafi kafir kanu min ayatina ajabat. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, kan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin kita tentang nyamuk itu lebih dasar ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan, kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil, kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi Belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya, kayak apa kecilnya lagi Nah di sini Allah mengingatkan kita, Inna "Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya, Allah memberi contoh seekor nyamuk." Karena nyamuk ini, andaikan kita tadi, saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan atau bisa menelur dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa dan akhirnya kita ikrar ikrar-ikrarannya asyhadu alla ilaha bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit Ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu Atau melihat nyamuk itu sebagai problem Bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu Wa ta'ala Sehingga akhirnya manusia itu butuh Yang namanya mukjizat dasar Yang mudah dilihat Mudah dirasakan. Akhirnya, kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa lewat, bisa melewati kejaran Firaun, dan sampai selamat dari kejaran Firaun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga Nabi-Nabi sebelum itu atau setelah itu Selalu ada mujizat yang memang manusia tidak mampu Nah kata tidak mampu ini yang semua umat para Nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu. Itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut. Tidak harus hal-hal seperti unta keluar dari batu. Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Firaun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innahu ala kulli in hanya Allah yang mampu, Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman melihat hal-hal kecil karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk tanpa rapat tanpa ada gaji dari kemenku bisa populasinya dijaga padahal musuhnya banyak musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk mungkin mereka juga rapat untuk menjaga ketahanan populasinya jadi Nanti kan kita pakai ayat tadi Nawa hala yastahi ayyad salam ma Allah itu tidak pernah malu Untuk menunjukkan kekuasaannya. cukup Misalnya kita belajar tentang nyamuk Sudah sekecil itu punya mata Matanya punya sarap, punya urat Terus sekecil apa? segitu nyamuk sendiri punya kuman Kalau nyamuk sendiri kecil terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsatan yang luar biasa, yang menjadikan kita iman innawoha ala gullisai Allah sendiri yang maha kuasa Sehingga kembali ke tadi Peristiwa me'rat yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan li nuriyahu min ayatina Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat ayat Bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian Lalu Sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga saya sendiri masih belajar. Kehibatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, kenapa Hibat Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada aslinya diletakkan di museum. Orang melihat terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu masa tongkat ini betul itu. Kalau misalnya yakin. Bisa dipakai lagi enggak ya Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW Ketika Nabi cerita Betapa kekuasaan Allah itu super dasar Buktinya ya nyamuk tadi Kayak apa susahnya bikin nyamuk Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil Punya urat lebih kecil lagi Punya kuman yang lebih kecil lagi Dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi itu mbok, kamu udah usah ke Turki, kamu hidup di kampung di pedalaman sudah menyaksikan itu kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar ekarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab juga barusan tiga hari yang lalu, empat hari yang lalu ngaji sama teman-teman di atau di Fabel. Karena mereka kalau di disabel gak mau Tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S Tapi kita di Indonesia pakai disabel Akhirnya kita tahu Ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya Ternyata kadang lebih bahagia Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif Saya berkali-kali guyon di depan para tamu Saya pernah punya tamu itu perempuan gak cantik Gak cantik, miskin lagi ini nyata ini, gue doakan supaya suami saya kaya Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti gitu. Karena setelah rumahnya mewah Rumahnya mewah, pakai mobil mewah. Pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi anda. Kok nggak pas ya? Oh, wajah gini di rumah saya, itu. Kok nggak pas wajah gini di mobil mewah. Akhirnya ibu ibu tadi juga harus nggak jadi, nggak jadi. Gitu. Jadi mungkin barukannya pandemi itu nanti ibu menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan gitu. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal ini. Gitu. Kiai juga gitu, uji santri yang kadang beli, umat yang gak jelas, itu memang ujiannya. Kalau gak ada ujian ya gak keren. <guruh> ya biasa aja lah kita adepin, ya kita, tadi kata menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu, saat ulang lagi. Jadi logika, logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya Sampai kapan terserah yang punya Bisa saja saya punya rencana Besok ini saya luluhkan, saya hancurkan Yang ini saya simpan Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa Habis Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. <gur> Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri Sementara ayam tidak Kayak apa nyamuk itu Yang musuhnya orang seluruh dunia Ditemukan apa, mulai bacon apa Tapi sampai sekarang bertahan apa kita perlu konsultasi sama nyamuk, gimana ini kok, bisa bertahan resepnya apa itu? Karena Allah menghendaki, itu di, di ya apa, disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj Saya termasuk orang yang sering menulis tentang Fikhus Sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Nggak, saya bukukan bangsa sengaja karena... Ribet biasanya penerbit itu Des, Bicara royalti apa Kita kan boleh kecil dilatih Jadi kalau komersial itu jadi bingung Karena tidak biasa komersial Jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung Nabi ketika mi'rat Ini yang jarang dikaji Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat Pertama Rasulullah Muhammad S.A.W. ketemu Allah Itu Nabi maju Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut karena Nabi bilang, "Ya Jibril, jangan tinggalkan saya sendiri." Terus kata malaikat Jibril, "Sudah, makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja." "Enggak, kamu harus memani saya." Ketika memaksa, memanin beliau tidak kuat di beberapa rawat. Jelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya, terus ada ayat: Wama minna "Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana." Akhirnya, Nabi masuk. Masuk itu, masuk wilayah itu, area itu Dan lagi ngendikan At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan Semua yang bersebah suci itu milik Allah Ta'ala Lalu Allah menjawab rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Bahwa kamu Muhammad Mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois Tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri Tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan Beliau menghentikan Assalamu wa ala Ya Allah tolong Bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya Tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini Melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang. Waalaikumussalam. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi. Asyhaduallahilahillallah waasyhaduannama rasulullah Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois, rasa merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang narahmat alamin jadi Rahmat ini harus dirasakan banyak orang kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. memang narkoba itu mengganggu hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba buktinya pembunuhan yang sadis rata-rata